Pemekaran Daerah Otonomi Baru DOB Yahukimo Timur didukung banyak pihak mulai dari Kepala suku dan anggota DPRD Yahukimo. Demikian disampaikan Kepala Suku Yunus Borbom terkait pemekaran daerah otonomi baru Kabupaten Yahugimu Timur. Hal ini dibuktikan dengan diserahkannya tanah seluas 8 kali 7 km persegi kepada pemerintah untuk nantinya dijadikan sebagai ibu kota kabupaten. Dengan secara tegas dan, dan sebenarnya saya serahkan eh, hak wilayah tanah adar saya serahkan sebenarnya eh, 8 kali 7 dan saya serahkan seben utuhnya pemerintah dan Prop hukum Timur dengan sah hari ini menyatakan bahwa dukungan yang sama disampaikan tim data Panus Maling SPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah melakukan sumbangan dana dari masyarakat membentukan daerah otonomi baru Jawa Timur dan harus ditindaklanjuti dan akan terus dikawal satu calon daerah otonomi baru Jawa Timur tidak bisa diajukan lagi peta lagi sudah kami potong, 5 distrik kolam dua bomela Seradala Langda dan Sumtamo, fix jadi saya kira perjalanan kami begitu kapaknya sudah di kami jinnya sudah di kami mandat kerja sudah jelas SK Bupati sudah jelas tanah sudah jelas ini, tanah ada ini ini bukan kami paksa ini lihat, Kepala suku Seradala sudah menyerahkan D8 7 km persegi. Anggota DPRD Yaukimu Komisi A dari Partai Golkar Atius Inuk Esos menyampaikan 5 distrik daerah otonomi baru Yaukimu Timur diantaranya Seradala, Langda, Suntamon sudah sepakat terbentuknya daerah otonomi baru Yaukimu Timur dan mendukung sepenuhnya termasuk masyarakat akar rumput. Selanjutnya akan ikut ambil bagian dalam proses panjang menyerahkan kembali dokumen yang ada. Saya mewakili masyarakat di Seradala eh, lima distrik dari Landa, Bumela, Sumtomon, Seradala, eh, Kulam dua. Jadi kami berbicara di sini soal dok pemekaran kabupaten Jawa Timur. Kami sebagai wakil rakyat kami dukung penuh apa yang sedang berjuang dari tim. Dan akal rumput hari ini mendukung penuh dan kami DPR tidak bisa tinggal diam kami juga suruh tampil bagian dalam proses perjuangan ini proses uh, usaha ini.